hai ibu kakak, ketemu lagi dengan opi, kenalin ini sendal karet balen keluaran terbaru yang sangat keren dengan varian transparan terbuat dari full karet yang sangat elastis dan warna yang cantik sangat cocok bila dipasangkan dengan gaun atau gamis akan terlihat lebih modis, terima kasih